Uh, afirmasi tentu nanti kita akan diskusi dengan Menpan RB, khususnya untuk yang setelah 10 tahun, ini memang menjadi ranahnya uh, Menpan RB. Terima kasih, uh, pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Komisi 9, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, para anggota Komisi 9 DPR RI, pimpinan rapat, eh, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi SDM Kemenpan RB, dan para hadirin para undangan sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa uh, mengikuti acara rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dengan agenda pendaya, pembahasan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia termasuk tenaga kesehatan non ASN dan tenaga honorer. Slide -nya. Slide pertama ya. megang yeah. Ya, yeah. Bapak Ibu, uh, Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan pimpinan rapat serta anggota dewan yang terhormat merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3. Uh, next slide, merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tentang tenaga kesehatan, pemerintah mempunyai kewenangan antara lain untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, melakukan pengadaan tenaga kesehatan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan eh, dalam penyediaan, pengadaan, pendaya serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan pedoman teknis perencanaan yang dilengkapi dengan aplikasi perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan, eh, di mana metodenya disesuaikan dengan peraturan yang ada. Bapak-Ibu yang saya hormati, Berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan tenaga kesehatan, maka eh, kami eh, menyampaikan tenaga kesehatan non-ASN yang ada di Puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota yang bersumber dari sistem informasi SDM Kesehatan milik Pemerik Kementerian Kesehatan Diperoleh jumlah total tenaga kesehatan non-ASN saat ini sebesar 213.049 orang dengan rincian jenis tenaga kesehatan sebagaimana terlihat di dalam grafik mulai dari perawat, bidang, kemudian ahli gizi, tenaga petromedik dan casling. Dan jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan di UUD dan juga di PUSKESMAS, dan termasuk di dalamnya adalah sembilan jenis, jenis tenaga kesehatan di PUSKESMAS, yang merupakan tenaga non ASN, sehingga kami di sini hanya ada tenaga uh, uh, kesehatan yang uh, dengan sembilan jenis tenaga kesehatan di puskesmas. Sedangkan untuk kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas, RSUD dan uh, LabKesda, serta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kalau berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan diperoleh total kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 114.402 orang. Jika data ini dilihat maka ada gap sebesar 98.847 orang yang sudah ada di FASKES uh, uh, sebagai non ASN, tetapi melebihi dari uh, data uh, formasi kebutuhan uh, yang ada di uh, Kementerian Kesehatan. Hasil perhitungan kebutuhan e, NAKES di faskes terutama di puskesmas dan rumah sakit tentunya dapat berubah jika masing-masing fasilitas di daerah menghitung secara e, teratur kebutuhan berdasarkan analisan kerja yang ada. Next slide. E, ini adalah... E, metode perhitungan kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh kekurangan tenaga kesehatan di Faskes, di mana untuk kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD dihitung berdasarkan standar, ketenaga, standar ketenagaan minimal mengacu kepada kalau Puskesmas Permenkes 43 tahun 2019 sedangkan RSUD menggunakan Permenkes 56 tahun 2014 sedangkan dengan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan LABGES dihitung berdasarkan analisa beban kerja. Jenis dan jabatan yang dihitung mengacu kepada jenis jabatan fungsional kesehatan yang dapat diangkat menjadi P3K sesuai P3K 3.8.2020 dan jenjang pengangkatannya adalah pengangkatan pertama sesuai kualifikasi pendidik yaitu tampil dan ahli Pratama Bapak-Ibu, anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan hasil ratas tiga menteri eh, yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, eh, diperoleh kesepakatan bahwa fokus pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai target RPJMN 2024 dan transformasi sistem kesehatan serta mendorong implementasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam hal ini dalam mendukung percepatan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan gas era. Sebelumnya formasi CASN dilakukan berdasarkan formasi yang diberikan oleh daerah Mulai tahun 2022 Kementerian R.B. meminta Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan Untuk menyampaikan hasil pemetaan kekurangan tenaga kesehatan di VASKES yang ada di daerah Untuk pengembangan penetapan formasi CASN di sektor kesehatan oleh karena itu Kemkes telah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDMK. Selanjutnya Kemkes melakukan verifikasi dan validasi data yang disesuaikan dengan data-data lain yang ada. Setelah itu formasi diberikan kepada uh, Menpan RB. Penetapan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan banyak sektor. Sehingga prinsip pengusulan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan prioritas jenis kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, lokasi penempatan, serta kemampuan keuangan daerah. Kementerian Kesehatan dalam hal pengadaan P3K 2022 menyampaikan hasil pemetaan data ketersediaan NAKES non-ASN berdasarkan hasil eh, hasil inventarisasi di dalam sistem yang ada yaitu SISDMK oleh daerah, kemudian mengusulkan formasi berdasarkan lokus FAS yang masih kekurangan NAKES, dan juga Kementerian Kesehatan akan menyusun petunjuk teknis eh, bagi PEMDA terkait kriteria untuk seleksi NAKES non-ASN yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K tahun 2022. Berikut adalah kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022, yaitu termasuk dalam 30 jenis jamfung kesehatan, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan, sudah terdata di dalam SISDMK per 1 April 2022, dan kami sudah bersurat juga ke seluruh Pemda untuk segera mengisi data SISDMK, Memiliki STR aktif untuk jenis Jafung sesuai Kemenpan RB 980-2021 dan SIP atau Surat izin Praktek untuk yang bekerja di Fasjankes. Merupakan tenaga kesehatan non-ASN dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, Kementerian Menpan-RB, BKN, dan Kementerian Kesehatan telah mengko mengkoordinasikan dalam proses pengangkatan NAKES non-ASN melalui pengadaan P3K 2022. Berikut adalah timeline yang sudah kita sepakati dalam tahapan proses pengadaan yang telah disepakati. Dan sesuai jadwal, Kementerian Kesehatan telah melakukan finalisasi data kebutuhan CASN pada bulan Maret 2022. Selanjutnya, saat ini sedang dalam tahap pembukaan informasi e oleh Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut proses pengadaan CASN P3K atau P3K2022, setelah dilakukan pemetaan data, ketersediaan nakes non-ASN, dan kebutuhan di masing-masing fasian kes, akan dilakukan koordinasi dengan Pemda dalam hal rekonsiliasi data yang telah dipetakan oleh Kementerian Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya hasil koordinasi dengan Pemda akan diperoleh usulan akhir atau formasi P3K 2022 dan diinput dalam informasi e oleh BKD serta usul akhir atau final daftar individu tenaga kesehatan non-ASN yang prioritas yang akan diusulkan menjadi P3K. Demikian yang bisa da yang dapat kami sampaikan Bapak Ketua Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota dewan yang terhormat terkait proses pengadaan CASN atau P3K 2022 tenaga kesehatan yang sedang berproses. Terima kasih wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan uh, cukup banyak pertanyaan untuk uh, Kementerian Kesehatan. Uh, Memang uh, ini pertama kali dari Pak uh, Edi Wuryanto dan uh, ada ada beberapa yang sama uh, Memang uh, ketika uh, apa uh, berubah jadi dari, tenaga, dari uh, badan PPSDM ke Dijen Tenaga Kesehatan Ada penambahan fungsi yang harus dilakukan yaitu uh, perluasan uh, lebih tidak hanya internal tetapi juga meliputi seluruh tenaga kesehatan yang lain Nah, oleh karena itu kami memulai dengan melakukan pendataan. Pendataan ini memang tidak mudah seperti Pak Edi sampaikan. Memang ada berbeda dengan guru, karena guru punya dapodik, sementara di tenaga kesehatan ini tidak ada. Sehingga ketika kami mencoba mencari data di apa, sistem yang ada di Kementerian Kesehatan kemudian kami sandingkan dengan yang ada di KKI KTKI dan ID e, ternyata datanya ini tidak ada yang e, sesuai ya. akhirnya kami memutuskan dalam waktu e, tertentu kemarin bulan Januari melakukan e, pendataan langsung ke e, PEMDA atau ke e, provinsi dan kabupaten kota dan data ini adalah data keseluruhan dari mulai tenaga kesehatan dari mulai dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang tentunya kami dapatkan dari dari seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk mereka mengisi baik itu statusnya ASN maupun honorer maupun apa apa tadi eh Ya, ASN dan honorer atau status uh, sukarela dan lain-lain. Tadi kita uh, minta mereka untuk memasukkan. Data yang saya sampaikan tadi adalah data yang saat ini kami peroleh dan memang rasanya masih perlu kami lakukan, uh, lakukan uh, validasi karena kepatuhan terhadap uh, Pengisian data dari provinsi dan kabupaten kota ini masih perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Mungkin kami minta bantuan dari para anggota untuk bisa membantu mendorong dari dapilnya masing-masing. Begitu juga dari data yang sudah kami mintakan untuk perencanaan kebutuhan ABK dari masing-masing wilayah, ini pun sangat sulit sekali. Seperti tadi disampaikan bahwa masih banyak provinsi dan kabupaten-kota yang tidak terinformasi terhadap program yang sedang kita lakukan. Padahal kami sudah melakukan, sudah bersurat kepada seluruh kepala dinas kami sudah melakukan des ke 548 eh, provinsi dan kabupaten kota dan ini kita lakukan dalam dua minggu untuk percepatan eh, walaupun eh, ya itulah mungkin itu yang masih perlu kami lakukan validasi eh, data nakes ini akan terus kami validasi eh, tentunya kami akan bekerja sama dengan eh, eh, eh, kementerian Kemendagri untuk bisa mendorong dari wilayah untuk bisa mengupdate data-data yang ada Kemudian tadi di, di, di, di pertanyaan Pak Edi bagaimana dengan eh, mas dengan eh, proses seleksi Proses seleksi untuk tenaga kesehatan akan, di, akan dilakukan oleh MENPAN RB Dan tentunya akan mempertimbangkan eh, seleksi afirmasi-afirmasi eh, yang ada Termasuklah yang kita akan lihat tentunya masa kerja Dan mana daerah-daerah prioritas Apa yang disebut dengan prioritas Karena kita punya indikator bahwa kita harus mengisi seluruh puskesmas Dengan dokter dan dokter-dokter gigi Dan sembilan tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas Kemudian untuk RSUD harus ada tujuh dokter spesialis dasar, maka prioritas itu akan dilakukan untuk mengisi kebutuhan berdasarkan standar dulu. Ini yang menjadi terutama yang harus dilakukan. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ratu bahwa tentunya sampai di pelosok-pelosok harus memiliki kesamaan pelayanan kesehatan. Ini bisa dilakukan kalau seluruh puskesmas memiliki sembilan tenaga kesehatan dan RSUD-nya mempunyai tujuh dokter spesialis. Nah inilah yang disebut prioritas seperti itu. Uh, kemudian... Uh... Memang di Puskesmas kami mendata banyak mendapatkan masih banyak peker, apa, tenaga honorer dan ini datanya sudah ada ya, di kami semua di seluruh provinsi kalau memang perlu disampaikan nanti akan kami sampaikan kemudian terkait pertanyaan Bu Eva terkait jafung KLBP KLBP ini eh Ka PLKB. Oh, PLKB PLKB oh, ya, sorry. PLKB ini memang eh, PLKB ini tidak termasuk 30 jenis jafung kesehatan Bu di eh, apa di PPRES 38 sehingga tentunya eh, mungkin nanti ini perlu kami diskusikan lagi kepada eh, Menpan RB kemudian eh, terkait pertanyaan Pak Daru Tista bahwa ada impres pencegahan stunting uh, yang harus kita lakukan uh, dan prioritas pelayanan kesehatan lainnya yang khususnya ada di uh, ada di pelayanan primer uh, tentunya ini uh, sudah harus dihitung di dalam sembilan jenis tenaga kesehatan yang sudah harus ada di puskesmas dan kita masukkan di dalam uh, skala prioritas untuk bisa dipenuhi, eh, diangkat menjadi tenaga P3K. Kemudian tadi Ibu Dewi Aryani menyampaikan agar eh, oh, data yang tadi kami sampaikan adalah data yang di sebelah kiri adalah data honorer yang dilaporkan oleh eh, Dinas Kesehatan provinsi dan Pemda, provinsi dan kabupaten kota yang kami terima sampai terakhir kami terima di 1 April. Sedangkan data yang di sebelah kanan adalah data kebutuhan sesuai standar yang kami inventarisasi berdasarkan hasil pengisian dari SdMK. Terlihat gap. Tetapi kami masih terus mendorong, memvalidasi eh, agar data-data ini benar-benar akurat. Kami terus masih melakukan pertemuan dengan Pemda, eh, dengan eh, Provinsi dan Kabupaten-Kota agar mereka mengupdate data-datanya sehingga pada saat data-data ini kami serahkan ke MENPAN-RB sudah eh, bersih gitu ya, sudah, eh, sudah se sempurna lah seperti itu. Eh, memang izin Bapak-Ibu kami agak sedikit kesulitan eh, Bicara data karena memang daerah ini juga e, mereka e, sering sekali tidak mau secara Apa ya e, secara akurat mengisi data-data yang ada e, dan juga e, tentunya data-data ini perlu kami validasi Seperti tadi Ibu Irma sampaikan jangan sampai ada data-data yang e, tidak ada akuntabilitasnya oleh karena itu uh, uh, tentunya akan ada surat, harus ada surat dari uh, daerah uh, bahwa memang tenaga kesehatan ini sudah bekerja sekian tahun, sudah ada TMT-nya, sudah uh, juga punya uh, STR, seperti itu untuk kita uh, menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk diangkat menjadi tenaga uh, ASN. Uh, Uh, afirmasi sebentar. ini saya perpanjang lagi ya, sampai 1.30 tiga ya. puluh. Silahkan dilanjut, Bu. Ya, makasih Pak. Uh, afirmasi tentu nanti kita akan diskusi dengan MenPAN RB, khususnya untuk yang setelah 10 tahun ini memang menjadi ranahnya uh, MenPAN RB. Uh, kemudian, uh, untuk anggaran, kami juga berkoordinasi. Jadi, memang pada awalnya... Uh, Rapat ini dihadiri oleh Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menpan RB dan juga Bappenas. Pada saat itu memang Ibu Menteri Keuangan tidak hadir Tetapi selanjutnya kami terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Dan mendagri koordinasi ini terus kami lakukan Tentunya untuk bisa sejalan berkoordinasi dengan baik Karena kalau tidak kami juga percaya bahwa ini tidak akan berlangsung dengan baik Kemudian Bu Ratu, ya ini mungkin terkait dana nanti mungkin dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri. Sementara untuk relawan COVID Bu, ini selama didaftarkan, jadi kami tidak membedakan di relawan COVID-nya, tetapi kami minta mereka mendaftarkan ke sistem informasi SDMK apakah itu relawan ataukah bukan, ya, selama itu non-honorer uh, atau dia sudah ASN, asal mereka didaftarkan di situ, maka mereka akan uh, kita ajukan uh, formasinya PAN-RB. Tidak ada kriteria dari uh, relawan. Kemudian eh, TKS juga begitu, selama mereka mendaftarkan tentu akan dimasukkan di dalam sistem yang nanti tentunya akan dilakukan validasi bersama MENPAN-RB untuk prioritas eh, penetapannya. Jadi kami memang datanya ada, tetapi tentu tergantung bagaimana daerah eh, secara rinci memberikan eh, data itu memasukkan ke dalam SISDM. Ijin pimpinan, eh, mungkin Sikibu ya, ya. Ya baik, artinya mungkin perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, Bu, agar benar-benar TKS itu bisa di istilahnya diinput datanya sehingga mereka ada ketegasan lah gitu, jangan sampai nanti kan ada karena kepentingan kepentingan di bawah ya. justru mereka itu terabaikan gitu. Ini Mungkin perlu koordinasi yang baik. Ya, pasti. Baik, Bu. Kemudian uh, untuk tenaga honorer. Uh, Sampai kapan uh, izin Ibu bahwa nanti mungkin Pak Dirjen, uh, Pak Alex bisa menyampaikan tetapi uh, kami P3K ini uh, bisa diangkat satu tahun sebelum masa pensiun, bu 58 tahun. Kemudian Ibu Putih, izin Ibu Putih. Uh, khusus direktorat perencanaan yang mengatakan semua data nakes baik honorer ASN uh, uh, apa, uh, atau tenaga TKS dan dan berdasarkan data itu barulah kami membuat kebijakan-kebijakan Karena tanpa data tentu tidak mungkin kita bisa membuat kebijakan Tetapi sekali lagi Bu memang masih sangat sulit sekali kami menyusun data Sedang kami pikirkan bagaimana kami bisa membuat satu sistem yang terintegrasi dengan Pemda Sehingga tidak setiap kali harus kita meminta data Kemudian Pengawasan dengan eh, terhadap eh, gaji ya Bu, mungkin ini eh, nanti kami serahkan kembali ke, ke Mendagri. Eh, kemudian eh, formasi formasi tentu dikembalikan eh, di, akan dilakukan berdasarkan prioritas tadi Bu bahwa seluruh puskesmas harus memiliki eh, sembilan tenaga kesehatan. Eh, permasalahan di tenaga, tenaga kesehatan ini adalah bukan hanya jumlah tetapi distribusinya, sehingga tidak akan di tentunya seperti ini misalnya di NTT gitu. Kemudian ada kebutuhan honorer. Di Jakarta ada kebutuhan honorer. Kalau memang formasinya terbatas maka tentu akan dipilih akan diutamakan yang di daerah-daerah di mana tenaga kesehatannya belum ada gitu Jadi ini yang juga akan dihitung, akan dilihat kembali berdasarkan lokasi gitu kan Kalau di daerah Jawa, di daerah barat ini sebenarnya tenaga kesehatan udah penuh sekali gitu Sehingga kita tentu berharap mereka bisa kita alihkan ke daerah-daerah yang kurang di tengah dan di timur uh, Kemudian uh, STR Bu, STR ini selama masa covid mereka diperpanjang satu tahun Bu jadi tidak perlu diperpanjang memang sudah ada peraturannya nah, selama Jadi STR mereka walaupun tidak berlaku tetap akan diperhitungkan Karena memang ada ada relaksasi di masa Covid Kemudian IAKMI dan Persakmi Ibu memang ini sedang lagi dibahas Bu Jadi kelihatannya mereka perlu memilih satu bidang bu. Jadi karena di undang-undang Nakes itu organisasi profesi harus membawahi satu jenis tenaga kesehatan ini yang kami mintakan kepada IAKMI dan Persakmi karena tidak ada jenis kesehatan tidak ada jenis tenaga kesehatan masyarakat Bu, jadi ini yang kami akan diskusikan kembali sudah sudah, sudah ini kan apakah IAKMI akan me, me, mewadahi tenaga-tenaga kesehatan yang belum ada uh, organisasi profesinya, misalnya epidemiologi, seperti itu, karena Sebenarnya setahun sebelum mereka selesai, mereka sudah mengambil penjurusan, Bu. Jadi tinggal kita melihat mereka mau membawahi organisasi profesi untuk jenis tenaga kesehatan yang mana. Kemudian Bu Nafliva, beberapa, beberapa banyak, tadi sudah mungkin ya, sudah saya sampaikan. Kemudian betul kita harus berhati-hati, Terkait uh, seleksinya, sehingga diharapkan tentunya di 2023 semua kebutuhan tenaga, tenaga honorer ini uh, diselesaikan. Terkait pertanyaan Bu Neti, mohon izin Bu Neti. Uh, jadi prioritas tadi, seperti itu Bu, prioritas itu adalah uh, kalau di puskesmas adalah puskesmas dengan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Itu harus ada di masing-masing uh, masing masing puskesmas minimal satu. Tetapi sebenarnya, harusnya kalau mereka mengisi rencana kebutuhan, kalau berdasarkan ABK, tentu bisa ada puskesmas yang lebih dari satu. Misalnya, dengan puskesmas rawat inap, dokternya itu enggak cukup satu, dokternya harus dua. Gitu. Nah, inilah yang kita menghitung, semua, kita sudah punya peta dari eh, apa, eh, rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang minimal dan yang sesuai standar di seluruh puskesmas yang ada kita sudah ada, nah ini yang akan diprioritaskan, begitu juga RSUD, RSUD adalah tujuh jenis uh, uh, spesialis dasar yang harus ada dan ini harus selesai di 2024 Bu. sehingga tentunya kemarin Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Menpan RB bisa memfasilitasi terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang harus di puskesmas Di ini kita juga sudah memetakan mana-mana daerah-daerah yang belum ada. Nah, disitulah yang akan kita prioritaskan untuk diisi terlebih dahulu, Bu. Kalau memang prioritas formasinya bertahap, baru nanti pengisian di tempat berikutnya untuk yang honorer-honorer. Karena tentunya mempertimbangkan uh, anggaran yang ada, kalau anggarannya ada tentu kita inginnya diangkat semua ya Bu, tapi kalau anggarannya tentu kami kembalikan ke Kementerian Keuangan, tetapi utamanya adalah kita harus mengisi tu, uh, puskesmas dengan sembilan tenaga kesehatan dan RSUD dengan tujuh dokter spesialis. Izin pimpinan ya silakan Sedikit karena memang ya. Bu Ade tadi sedang menjawab itu ya, mungkin Bu Ade kita bisa diberi ya nanti apa namanya peta distribusinya per, per ya, termasuk kita juga punya tanggung jawab di Dapil gitu ya, untuk melihat seperti apa pemenuhan kebutuhan SDM NAKES tadi, terima kasih ya, ya, bisa Bu, kami punya bu, nanti kami kirimkan karena kami kemarin sudah mendata satu bu, selama satu bulan untuk menyelesaikan itu kemudian uh, Bu Meli. eh uh, Ibu, memang kalau Ibu tanya apakah sudah 100% valid, tadi saya sampaikan Bu. Belum valid serat, belum sampai 100% saya nggak berani. Tetapi mungkin sekitar 80-90%. Dan ini kami terus masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik dengan eh, secara rapat melalui Zoom maupun dengan eh, pengiriman surat yang berkali-kali kami kirim untuk mereka melakukan eh, update data. Dan ternyata memang tidak mudah Bu, jadi kami mohon bantuan Ibu juga supaya eh, tentunya data ini sangat penting untuk kita bisa melakukan berbagai kebijakan kan Bu. Kemudian pemberian uh, afirmasi tadi mungkin dari Menpan uh, uh, terkait uh, perekrutan dan juga untuk 2023 jika belum masuk ke PNS. Ibu Krisdayanti, mungkin kita bisa bekerja sama uh, terkait apa uh, pengiriman untuk atau peningkatan kapasitas karena kita juga punya anggaran yang cukup besar untuk uh, untuk peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan dan tentunya, tentunya roadmap kalau memang itu kita juga akan tentu kita akan bikin berdasarkan berdasarkan kondisi yang ada dan target-target yang tentu diharapkan di 2023-2024 sudah bisa kita selesaikan kemudian Pak Daulai jadi Pak betul bahwa sebenarnya memang lawangan pekerjaan ini banyak bukan hanya jadi ASN atau jadi P3K Terutama bahwa banyak sekali rumah sakit-rumah sakit swasta yang masuk, yang membangun rumah sakit di Indonesia Tentunya ini tenaga kesehatan harus ditingkatkan. Kita sudah punya komite bersama dan di good, tetapi kalau di Poltek Kementerian Kesehatan, kita sudah uh, mempunyai Jepang ke dalam kurikulum. Sebenarnya masih banyak juga pekerjaan. itu masih sangat dibutuhkan kalau di Poltekkes Kementerian Kesehatan belum lulus ini sudah banyak yang merekrut Pak uh, dari uh, swasta nah ini kami juga sudah punya peta untuk para untuk uh, Poltekkes uh, kami menyampaikan bahwa mereka untuk bisa melakukan reformasi terhadap prodi-prodi yang ada agar bisa sesuai link and match dengan uh, kebutuhan di lapangan mungkin mungkin uh, Mungkin itu ya dari Pak Pak pimpinan juga seperti itu Pak kami berusaha tidak hanya di, uh, di dalam uh, VASKES yang ada dengan ASN atau uh, P3K Tetapi kita mendorong juga swasta untuk bisa merekrut kemudian luar negeri Pak cukup banyak peminatnya uh, tinggal kita meningkatkan kapasitasnya dan juga kita um, um, melakukan uh, peningkatan, kita berharap perawat-perawat ini contohnya bisa ditingkatkan Pak Karena sekarang sebenarnya banyak permintaan perawat yang khusus kardiolog perawat yang khusus anestesi. Nah ini masih banyak dibutuhkan, karena sekarang rumah sakit-rumah sakit, khususnya rumah sakit-rumah sakit swasta, mereka mau yang lebih spesifik lagi. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, prodi-prodinya agar bisa terfasilitasi, karena peminatannya masih sangat banyak sekali, Pak, di rumah sakit-rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Ijin pimpin. Uh, Pak Sultan, uh, terima kasih, Pak. Jadi memang kita uh, terkait tadi uh, uh, pendataan memang kami mohon ya Pak Sultan Tadi kami sampaikan bahwa memang pendataan ini sulit mungkin di Jambi Pak Sutan bisa bantu ini Yang selalu membantu kami uh, Kemudian juga terkait uh, organisasi profesi izin Pak kami ya. sudah melibatkan organisasi profesi sebenarnya Pak Karena kebetulan sekarang di Dijen Tenaga Kesehatan mohon izin uh, KKI dan KTKI ini ada di bawah kami Pak Nah jadi sebenarnya kami sudah uh, mencoba mencari data Ternyata datanya juga Masih belum uh, valid gitu ya Pak Sehingga kami merasa bahwa uh, kelihatannya mencari Langsung dari uh, Dinas Kesehatan Provinsi dan uh, Kabupaten Kota ini harusnya bisa Lebih update Pak seperti itu Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan Organisasi profesi karena kebetulan uh, KKI dan KTKI ada di bawah uh, Di Nakes. Uh, mungkin kalau anggaran nanti ya Pak ya di keuangan ya. Apa sudah dijawab ya Pak Sultan Manijin Pak? Sangat-sangat penting bu. Baik Pak Sultan, uh, kami uh, akan terus berkoordinasi Pak. Uh, Alhamdulillah uh, kami terus apa uh, sampai saat ini uh, koordinasi berjalan terus. Mungkin nanti uh, Pak Dirjen bisa menyampaikan ya Pak. Uh, uh, terima kasih Pak.